Ah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu contoh ruangan saya ya. Ini ukurannya kurang ini ruangan ukuran 3x5 atau bisa juga 3 kurang dik 3 meter kurang dikit dan 5 kurang dikit tapi pada dasarnya ini ukuran 3x5 ya. Nah, ini full. Ini full menggunakan busa peredam suara piramid ya. Ah, ini busa peredam uh, suara piramid. Nah, ini kan banyak nih kegiatan-kegiatan di dalam. Nah, apa keuntungannya ya? Apa keuntungan daripada ini semuanya? Nah, baik saudara-saudaraku di sini akan jelaskan, saya akan jelaskan keuntungan daripada eh, busa ya, busa ini. Sebelumnya ada busa yang saya pasang di dinding-dinding dinding full ini. Ini kalau saya berbicara Suaranya ini pecah, menggema pecah, ya. Suara masuk di mana-mana. Akhirnya dulu saya pakai mic, mic ya, pakai mic yang busa itu, nah, seperti kayak punya studio podcast. Namun setelah saya sudah menggunakan busa full di ruangan, saya sudah tidak pakai mic lagi, dan suara saya langsung ke laptop, jadi laptop biasa, ya. Ah, suaranya bagus. Nah, ini full. Ini busanya saya beli yang ukuran 1 meter kali 2 meter. Nah, ini berbentuk durami tebalnya 6 cm. Nah, harganya saat ini, yaitu saat ini ya, tanggal bulan Maret 2023, masih 245. Taruhlah 250. Nah, untuk ukuran 3 kali 5 ini, saya butuh 20. Ya, saya pakai 20 lembar. Eh, busa ini, ya busa perdam suara ini, ya kan satu, satu lembarnya itu kan satu, satu kali dua meter nah, untuk menutup semua ini ya itu butuh 20 lembar artinya sekitar sekitar 6 juta ya, sekitar 6 juta lah ya nah, ada sisanya sisanya saya taruh di belakang sana nah. Di bawah-bawah ini ya Biar tidak menggemar di bawah meja Itu ada sisanya Nah ini bentuknya kawan Ini tebalnya 6 cm ya Carian 6 cm Jadi ini sudah dibuktikan mantap ya Khusus untuk studio podcast, musik, youtuber, karaoke dan lain-lain Nah lem yang saya rekompan ini lem Fox Ini harganya sekitar 200 ribuan ya Ini nih Ya 200-300 lah Satu kaleng nih ini mantap, kawan. Jadi, kalau orang berbicara dalam ruangan ini, kan suara langsung terfokus kepada komputer uh, kita. Walaupun jaraknya jauh, walaupun jaraknya jauh seperti ini, saya semakin jauh di, di laptop saya, tapi suaranya tetap bagus, ya kan? Jadi, su jadi sudah tidak repot-repot lagi menggunakan uh, mic kanan kiri, kabel-kabel apa, jadi langsung. Karena sebelum saya pakai ini, memang busanya, eh, sebelum pakai busa, itu suaranya itu cempreng, suaranya itu menggema, suaranya, suaranya itu kemana-mana, ya. Tapi dengan adanya ini, alhamdulillah, jadi ada yang nanya berapa totalnya, apa biayanya. Ini saja butuh 20 lembar ya yang ukuran 1 kali 2 harganya... mis. 245 tarlah 250 biar bisa uh, itunya, berarti 250 eh, ribu ya, 250 ribu ah uh, kali 20 berarti kan 5 juta, jadi ininya saja 5 juta ya, terus yang ini ya 5 juta kan, uh, ini eh, sekitar 200 sampai 300. Nah, taruhlah ongkos korjanya semua jadi sekitar 6 juta kawan, ya. sekitar 6 juta. Ini kalau kita pesan di online, ada di online baik di Tokopedia, di di mana di online lah. Sofi mungkin ada yang penting cari yang uh, busa piramid, busa peredam suara piramid, tebal 6 cm, kurang 1 kali 2. Suaranya mantap kawannya. Nah saya juga kalau di sini banyak teman diskusi podcast itu suara langsung mantap masuk jadi cukup menggunakan eh, laptop atau handphone jadi kalau dalam ruangan ini tidak perlu lagi pakai pengeras suara tidak perlu lagi pakai mic ya kan ini suaranya sudah mantap Nah tapi kalau di luar ruangan harus pakai mic biar suaranya uh, semakin jelas. Nah ini kawan sebagai perkenalan siapa tahu sadar-sadar aku selama ini Ya pingin memiliki ruang podcast atau mungkin ruang studio Ruang youtuber atau ruangan apapun yang ingin Agar suaranya itu tidak menggema pada saat uh, Ada perekaman suara-suara ya itu mantap Jadi sekali lagi ini ukuran satu kali dua meter ya satu kali 2 meter. nah caranya ini tinggal dilem dikasih lem di sini pakai lem ini ya lem fox. atau kalau saya kalau saya masang sendiri ya saya masang sendiri ya saya ukur dulu di ke tembok ukur ke tembok dulu tandai barulah saya kasih anu lem ujung-ujung agak lah ya di titik, lem titik-titik aja begini terus nah baru itu saya tempel masuk Tempel. Nah habis itu ya sendirian aja kalau saya sendiri ya bisa. Nah ya kalau kalian benget tidak bisa sendiri ajak teman ya, ajak teman. Yang jelas ini sangat berguna agar suara kita dalam sebuah ruangan tidak menggema. Ya ini studio saya kawan dan ini semua alhamdulillah ya dibantu oleh kawan-kawan, dibantu oleh teman-teman yang ada di TikTok. Ini semua. Dari tiktok saya dikasih gift gift itu. ya Ada adik asus saya. Ada teman-teman saya. Eh pak. Buat pak. Nanti saya kasih gift. Nah saya dikasih gift, Ada juga eh, dikasih dikirim uang. Ya jadi separuh ini dikirimi uang. Nah, awalnya 3 juta ya. 3 juta. Saya buat separuh. Kemudian dikasih gift, lagian sisanya. Di belakang saya ini. Nah, Alhamdulillah. Semoga lancar rezekinya yang ngasih ada asus saya itu. Kalau di tiktok itu ada yang namanya. Eh, Prabu Ufuk Timur ya Prabu Ufuk Timur itu nama Tiktoknya yang ngasih saya eh, uang untuk beli ini terus ada boy ada boy gitu yang ngasih gift untuk dapat ini nah beli lemnya pasang sendiri nah, Sip mantap istilahnya sudah kayak semakin mantap kawannya nah, mudah-mudahan sadar yang belum ya yang mungkin eh, belum belum punya eh, kesempatan untuk membuat Kau perdam, busa perdam suara begini Mudah-mudahan segera terujuk kawan Mungkin sudah ada yang punya duit Tapi bingung mau cari kemana yang begini Atau ragu Nah silakan ada di toko-toko video online Banyak dijual itu ya Nah bagi saudaraku yang sudah tahu ini harganya Dan pingin tapi belum ada uang Semoga saudaraku segera dapat uang Rezeki bisa membuat ini Sehingga para konten creator Dimanapun berada Semakin mantap hasilnya Salam hormat kawan, bagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.